Oke, okay, balik lagi ke channel gua. Kali ini kita akan teruskan Cognito Season 1. Ya, sekarang udah episode ketujuh. Dan di episode ketujuh ini gua akan membahas sebuah field yang pastinya cukup powerful ini untuk membantu membuat form untuk kebutuhan kalian semua. Jadi gini ceritanya. Kalau uh, kita mau buat sebuah form nih, contoh nih gue udah bikin, pendaftaran training ya. Kita mau uh, capture data yang sifatnya berurang. Contoh nih, nama peserta satu, nomor HP-nya, nama peserta dua, nomor HP-nya. Kita bisa bikin kayak gini kan? Sebetulnya kan? Tapi ini ada masalah nih. Kalau peserta yang kita daftarkan itu nggak sampai 10, di contoh ini gue bikin sampai 10 ya pesertanya. Bilanglah kita cuma daftarin 4 gitu ya. Artinya akan ada field-field yang kosong yang tidak dipakai, ya. Dan uh, hal itu kurang baik ya karena nanti kelihatan ada field blank dan nanti kalau uh, form nya ini kita print itu formnya panjang tapi nggak penting, isinya cuma empat gitu. Kita contohin ya. Kita coba publish. Kita coba isi. Oke. Okay. Oke, okay, kita submit. Oke, okay, sudah di-submit. Sekarang kita lihat di entries. Nah, ketika dibuka di backend, hasilnya seperti ini nih. Jadi akan ada yang kosong-kosong. Itu problem pertama. Problem kedua, kalau ternyata... Usernya mau ngisi lebih dari 10 itu nggak bisa, ya kan? Artinya dia harus bikin form uh, buat entry lagi di form untuk pendaftaran training ini. Jadi nggak fleksibel ya, kalau diisi kurang dari 10 ya jelek kayak gini, mau diisi lebih dari 10 nggak bisa. Nah, untuk keperluan seperti ini, Cognito Form sudah menyediakan sebuah field yang namanya repeating section. Jadi kalau di repeating section, kita cukup klik kayak gini. Kita kasih nih contohnya. Peserta yang didaftarkan. Oke, ini kita kasih judul. Pendaftaran training 2. Oke di dalam repeating section ini kita bisa masukkan field field yang kita butuhkan ya contoh ini kita bikin nama oke okay. nah di field settingnya item labelnya kita tulis jadi peserta oke okay. lalu di sini ada tadi nomor hp ya Oke, okay. ya sekalian rapi lah ya kita bikin numerik. Oke, okay. nah, sekarang kita coba dengan uh, repeating section ini kita coba publish. Oh, kita belum isi ya. Save changes. Oke, okay. kita publish. Lalu kita isi. Oke okay, setelah mengisi si dudung kita mau nambah peserta Kita klik aja add peserta Itu kan Romi, Kita add lagi peserta Maria Oke okay, tiga aja ya kita coba submit Oke okay, kelar kita lihat di entriesnya seperti apa Nah, jauh lebih rapi, jauh lebih fleksibel. Nggak ada tuh field-field yang uh, kelebihan, yang kelihatannya kosong. Ya, kayak gini nih kan nggak enak nih ngeliatnya nih. Field-nya kosong. Sia-sia gitu. Sementara kalau kita mau nambah, kita bisa batasin. Oke, okay, kita balik lagi ke build. Nah, untuk ngebatasin kalau itu pun kalau lu mau ya. Ini ada number of items. Minimum berapa? Maksimum berapa? Gitu. Jadi lu mau uh, oke, okay. minimal lu harus isi 4 peserta misalnya. Ya udah tulis aja 4. Maksimum berapa? 25. Oke. Okay. Jadi dia harus ngisi minimal 4 orang gitu ya. Itu bisa diatur. Oke, okay. untuk help text show this field read only dan show custom error itu udah gua jelasin di episode sebelumnya. Oke, okay, cukup sekian untuk penjelasan field repeating section ya. Semoga berguna. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya guys. Oke, okay, sampai jumpa lagi. Bye.